Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farana Kila dari kelas 12 IPA 1 mau nyeritain tentang sejarah robohnya Sampung Mall. Jadi Sampung Mall itu atau bahasa kerennya Sampung Bekwajang itu tuh uh, mall itu dibangun di tahun 19, 1989 pada tanggal 1 Desember. Nah, uh, Sampung Mall itu berada di uh, deket dekat di deket Kota Gangnam Nah kota Gangnam itu Di Korea itu termasuk kayak kota-kotanya kota orang kaya gitu loh Kayak orang kaya yang mewah-mewah gitu Nah di zaman itu tuh uh, Mall itu tuh kayak mewah banget Kayak megah dan unik gitu Dan karena konstruksinya tuh Warna mallnya itu warnanya pink kayak jarang banget kan Mall warnanya pink Pokoknya di zaman itu tuh kayak Mallnya itu kayak bagus banget gitu kan Nah isi dari isi dari gedung sampo mall ini tuh uh, ada lima lantai sama empat basement. Nah di dan uh, sampo mall ini ada dua gedung, gedung A sama gedung B. Terus gedung A sama B-nya itu di sambungin sama jembatan. Nah gedung A itu isinya kayak restoran-restoran mahal, kayak fine dining, terus kayak department store, toko-toko branded mahal gitu kan. Nah yang B itu kayak jasa, ada, kayak jualan itu biasanya jasa kayak Kolam berenang, golf, terus macam-macam. Nah, uh, nah pada tahun 1994 ini saking penghasilannya tuh kayak banyak banget kan, karena banyak banget orang kaya yang situ Pokoknya laku banget. Jadinya pada satu tahun 1994, mall itu tuh uh, jadi mall terbesar ketujuh di Korea. Nah, sekarang kita ngomongin. Uh, waktu kejadian pas robohnya. Jadi, uh, Sampung Mall ini tuh hancur robohnya itu pada tanggal 29 Juni tahun 1995. Tapi kayak di hari robohnya itu sebelumnya itu kayak orang-orang nggak -orang ada yang tahu kayak kalau mall ini tuh bakal roboh. Jadi kayak awalnya masih santai-santai cuman ternyata di tanggal 28 Juni, uh, sehari sebelum robohnya, itu tuh kayak apa tinggi-tinggi fondor itu kayak udah agak kayak kayaknya ini maunya agak miring deh karena atapnya juga ada yang agak ke bawah gitu. Jadi kayak agak-agak aneh. Nah, terus tapi kayak mereka tetap kayak ya udahlah enggak apa-apa nanti tinggal dibenerin gitu kan. Jadi tetap dibuka tuh. Nah, oke, soal harinya tanggal 29 Juni di hari robohnya itu, awalnya jam 9 pagi tuh restoran di lantai 5 di lantai paling atas tuh kayak Kayak bingung kok uh, atapnya itu ada ada suara retak-retak gitu loh Jadi kayak atapnya itu kayak agak turun Terus juga si lantainya tuh agak ada yang ngejendol gitu Jadi mereka tuh kayak bingung kan Jadi mereka nelfon ke perusahaannya kayak eh Kok restoran saya kayak ada suara retak-retak gini-gini ya Terus retakannya tuh bisa sampai sekitar 20 cm gitu kan Gara-gara itu Restoran itu cuma ditutup sementara Kayak beneran cuma sementara gitu Maksudnya bukan yang Kan biasanya kalau ada yang retak-retak, harusnya satu gedung ditutup. Cuman ini cuma restoran itu yang ditutup. Terus, jam 10 pagi, uh, karyawan, itu tadi restoran di lantai 5 kan? Nah, uh, karyawan di lantai 4 itu pada kayak denger, udah mulai denger dengan suara retakan-retakan gitu kayak tek-tek gitu loh. Terus, di jam 11, beberapa toko di lantai 5, kayak termasuk restoran sama toko-toko yang lain tuh kayak atapnya tuh pada bocor. Terus kayak ini kenapa pada bocor gitu kan terus serbuk-serbuk uh, semen kan biasanya kalau retak itu kan ada serbuk-serbuk semen kan eh semen kayak tahu kan pokoknya udah, udah mulai aneh itu kan nah cuman nah pas di jam, dua, uh, di jam 12 jam dua pihak mallnya tuh udah kayak kayaknya agak aneh nih nah biar dan pihak mall tuh nggak mau rugi jadinya kayak dia ngeliat aneh bukan ditutup tapi dia kayak Ya udah furniture furniture jualan yang di lantai 4 dipindahin ke basement. Udah cuma dipindahin doang tuh. Sama pipa-pipa gas. Di mall itu kan ada pipa-pipa gas gede yang disalurin ke semuanya. Itu dikunci biar takutnya kalau kejadian apa-apa kayak ya aman lah gitu loh. Eh mereka nggak bakal tahu, mereka nggak tahu kalau itu bakal roboh. Habis itu di jam 12.30 gara-gara uh, udah makin aneh jam uh, lantai 4 sama lantai 5 tuh ditutup nah, di jam 2 AC-AC toko tuh pada mulai rusak karena kayak mungkin gara-gara retak jadinya kayak hmm. agak mengubah strukturnya jadinya AC itu udah pada mati dan untungnya lumayan banyak lumayan banyak pengunjung yang kayak keluar dari mall gara-gara kepanasan gitu kan nah, terus jam 3 siang itu tuh pihak mallnya itu nelpon pihak konstruksi kayak e, kayaknya ini agak aneh deh coba dateng dong gitu kan terus konstruksinya dateng tuh terus konstruksinya bilang kayak oh kalau kayak gini mah nggak apa-apa tinggal dibenerin doang tinggal dibenerin doang terus katanya e, tapi e, kayaknya lebih baik kalau tamu-tamunya disuruh pulang nah denger itu founder mallnya itu yang namanya Lee Jun itu kayak, oh kata konstruksi gak apa-apa, tinggal dibenerin jadi mall tetap dibuka si Legion Jun ini, foundernya, itu kayak gak mau rugi banget orangnya jadi kayak, walaupun udah banyak aneh-aneh gini tuh dia kayak tetep, kayak gak apa-apa lah, tetep, tetep buka karena dia gak mau rugi, karena kayak gitulah orang-orang serakah jadinya gak mau rugi sedikit pun gitu kan nah di jam 5.30 sore, itu tuh kayak Beberapa menit sebelum roboh Si foundernya itu, Lee June, Sama peti petinggi yang lain tuh kayak Masih sempatnya rapat kayak Kita tuh bagusnya benerin apa aja Terus kayak pakai perusahaan konstruksi Yang mana gitu loh Kayak nggak kayak nyangka banget bakal roboh Jadi kayak nganggep enteng kayak oh tinggal dibenerin doang Terus jam 5.40 Tiba-tiba Kan tadi kan awal-awal cuma denger suara retakan kan Tapi ini sekarang tuh udah mulai suara-suara patahan Yang lebih parah gitu kan Semen-sememen juga udah mulai pada turun Pokoknya udah hancur banget deh Nah, abis itu Baru nih, jam 5.52 Atap lantai 5 itu langsung Ambruk trus, Ke sapphic basement Bayangin tuh ada 5 lantai Dan ada 4 basement Kayak, sebenarnya Awalnya tuh sebelum beberapa menit Itu kayak ada suara bel darurat Cuman kayak orang-orang mikir kayak Oh mungkin ini cuman kayak simulasi gitu Jadi kayak ada orang yang keluar, cuman ya banyak juga yang masih di dalam. Pas ada bel itu juga suka ada beberapa orang yang kayak bilang, "Ayo keluar, keluar, keluar." gitu kan. Jadi ada yang keluar, ada yang enggak. Nah, kasihan tuh yang di basement, yang di basement tuh enggak dengar suara apa-apa. Jadi kalau di basement ya, kalau di basement ya mau gimana, mereka kena ambruknya gitu kan, mereka juga enggak bisa keluar kan? Nah, dari kejadian itu ada sebanyak 502 orang meninggal dan 937 orang luka-luka. Nah, kenapa ini bisa parah banget? Karena penyebabnya itu Si founder ini Kayaknya orangnya serakah banget kan Sampai-sampai gedung ini tuh Kayak dibangun tuh kayak gak sesuai Dengan semestinya gitu loh kayak Jadi tuh sebenarnya tanah Yang dipakai buat bangun gedung itu Harusnya tuh Tanah yang cuma bisa dibuat Eh, tanah yang cuma bisa Dibangun apartemen 4 lantai Cuman si foundernya ini itu kayak nyogok gitu biar tanahnya itu bisa digunain buat bikin mall Kak, Itu kan bedanya jauh banget ya Dan udah dibikin mall, terus dia juga ditambah satu lantai jadi lima lantai Karena itu cuma bisa empat lantai doang kan Dia, cuma, dia jadi nambah jadi lima lantai, terus ada basementnya juga empat Nah selain itu, udah ditambah satu lantai AC-AC uh, Mendingin ruangan yang berat itu kayak hampir ribuan ton itu ditaruh di lantai paling atas lantai di atas lantai 5 yang harusnya kan dipindahinnya biar seimbang pindahin uh, alat AC seberat itu harusnya dipindahin pakai alat berat kan yang digini gini gitu cuman ini dipindahinnya biar ngirit istilahnya biar ngirit biaya ya cuman pindahinnya tuh dari roda dari samping ke samping jadi kayak gini tuh kayak agak-agak gak stabil gitu loh fondasinya dan fondasinya juga kayak harusnya dibuat berapa cm tapi diperkecil lebih diperkecil 8 cm biar istilahnya itu kayak biar molnya itu kayak kelihatan cantik bagus dan bahkan banyak tempat-tempat yang gak dikasih fondasi karena katanya kalau misalnya ditaruh di situ kayak kayaknya jelek deh padahal kayak harusnya dipasang makanya itu jadi penyebab kayak goyahnya mall itu sampai roboh udah pokoknya eh, itu sejarah dari sejarah yang saya ceritakan hari ini walaupun ini sejarah dari negara lain, cuman kayak gak ada salahnya kan, kita ngambil pelajaran dari kayak dari kejadian dari mana aja pokoknya kita jadi orang tua ngabel serakah dan kayak pokoknya harus ikut prosedur dah kalau itu itu hal yang baik gitu kan sekian dari saya